Perkalian super mudah metris parsial. Langkah-langkah mencari hasil. Cari angka pasangan masing-masing bilangan agar jumlahnya 10. Untuk mendapatkan hasil puluhan, kurangkan bilangan pertama dengan pasangan bilangan kedua atau sebaliknya. Satuan. Kalikan pasangan kedua bilangan. Lepaskan notasi pagarnya. Jadi, 8 kali 7 sama dengan 50.